yang rawan sama bakso. Oh, mana, oh ini eh eh yang ini ini kan. ada yang pernah singgah di sini, guys. Ini di Pitikel, pas depannya ada warung menyiapkan rawon sama bakso. Dan aku ini belum bisa turun ini, guys. Buka dong. Baca nih Buka dong. Oi. nggak bisa. jalan lagi guys ya, ini jalan-jalan. Kita mau turun dulu. Aduh, istirahat sambil makan dulu. Oke. Uh. Ini warung makan kita sekarang. perawan-perawan perawan-perawan butuh dia senang sama perawan-perawan eh, rawon st banget Thank you.